Hai hai hai halo guys kita jumpa lagi ya seperti biasa nih kita bongkar lagi atau main lagi di lagineco game ada di provider PG shop Oke di sini aku bawa modal di 67.000 ya dan seperti biasa kita langsung gaskan pola pertama ya langsung main bet 1000 rupiah aja nih 1000, 10 putaran ya pola pertama no turbo guys ya dan seperti biasa sembari nunggu kita dapat Cater atau profit pecahan di luar langsung aja guys ya bisa dibantu share-share like-nya juga ya yang belum subscribe boleh dulu di subscribe dulu nyalakan juga notifikasi loncengnya guys ya biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel kita ini oke okay, dan seperti biasa di sini kita bakalan bongkar lagi trik pola gacor atau info pola gacor untuk dapetin cuan main dengan mode receh di Lucky Neko guys ya Mudah-mudahan dapat ini 10 pertama ya dan seperti biasa di sini tempat bermainku masih sama guys ya. Di GBR 88, tempat bermain paling tempat bermain paling aman, terpercaya dan tergacor guys ya yang selalu aku mainkan. Oke, 10 putaran pertam pertama kelar ya. Pola pertama kelar. Di bettingan 1000 sisa saldo 59 turun berarti ya. Oke, kita naikkan betnya jadi 2000. Kita gaskan 10 putaran lagi. 10 10 guys ya. Langsung tiga 3, uh, 3 cok. Waduh, kira langsung dapat ya keren langsung dapat skater lumayan coy ya tapi di sini masih pecah sih oke belum ya guys ya cuman prank doang ya tiga skater langsung nongol tapi nggak mau diempatin ya oke nggak apa-apa seperti biasa di awal-awal ya kita harus sabar coy Namanya juga kita mencari skater gratisannya ingat guys ya polanya ya 10-10 ya dan makanya itu guys ya kalau nonton jangan skip skip jangan di cepat cepetin biar nggak ketinggal apa biar nggak ke bilangan momen yang mantap-mantapnya naikin bet berapa? Bettingannya berapa? Putarannya berapa ya guys ya? <tuh> Oke, okay, di sini kita kena dapat 2800. 42k. Nah, di sini kita gaskan pola ketiga, bet 3000 kita kasih 30 putaran ya. Semoga di sini bisa dapetin pecahan di luar atau dikal bisa dapat scatter mantap ya guys ya. Oke okay guys, seperti biasa di gpr 88 itu masih ada yang namanya event deposit ya yang khusus new member dan old member juga ya seperti biasa juga kalau name membernya itu minimal deposit puluh 20000 dapat bonus 20 TO nya kali tiga ya sesuai bettingan kalau old member juga bisa ya depositnya yang beda guys ya 50k bonusnya sama TO nya juga sama ya dan yang lainnya juga masih sama bebas IP bebas by spin bebas menggunakan atau daftar dengan e-wallet atau rekening bank All slot, semua slot dan tanpa maksimal WD Nah kalau kalian tertarik Langsung aja daftarin ID kalian di GBR88 ya Linknya bakal kita sematkan di pinchat komentar Dan jangan lupa juga untuk gabung ke grup whatsapp kita ya Disitu lengkap ya Langsung gabung grup whatsapp dan, tang, ya, dan jangan lupa ya Wajib menggunakan kode referral kita ya SWSW9999 SWSW ya? SW double empat kali Berkecil ya SW nya guys ya Oke kita lanjut lagi nih ya 33000 35k masih belum naik Sisa putaran dari 30 Sisa 16 berarti udah jalan 14 putaran ya Sabar dulu guys ya <tuh> Selagi masih ada saldo Kita gas terus Kita harus optimis Nggak boleh pesimis ya sini ya Namanya juga cari gratisan Ya kita harus sabar lah ya Sabar cuy Oke kipas walaupun kali satu doang Nggak masalah yang penting connect lumayan 2400 ayo dong, kasih dong laki Niko GB88 kasih dong <coughs> saldo tinggal 23k Oke okay, kingnya konik ada kali empat lumayan nih 14.000 langsung dapat skater dua langsung ya nice langsung dikasih free spin gratisan mantap cowok tanpa baba ya masuk dua skater nice, nice, nice, akhirnya kita dikasih free spin pertama nih di bettingan 3k Semoga hasilnya bagus Di sini udah sisa 8 Masih perkalian doang yang nambah ya Belum ada yang connect Perkalian lagi Masa ya masih 14.000, ribu co Perkalian semua Sisa 6 putaran 16 loh ini Dayo Multipliernya udah 16 loh Kasih connect kenapa Buset Apakah ini skater gabut coy kita dapet Skater gabut adalah skater zong ya Mudah-mudahan sisa dua putaran lagi ini bisa dapat lah ya. Oke, baru connect, bagus, 120 ya. Nice, pecah dua kali, kipas connect ya. Nice. Kipasnya kena. Oke, oke, cakep ya. Bisa 3 putaran baru dikonekin, tapi sekali konek lumayan langsung naik 200 ribu nih. Lebih malahan ya 300. Oke, mantap, as boleh. As nih, juga, nice. Nah, 700.000 langsung cuy. Ini dia, guys ya. <laughs> bisa 3 putaran kali 20 konek, mantap Kira bakal lenzong rupanya terakhir-terakhir ya Meledak ya guys ya, cakep nih Nice ya, di br lapan terbukti ngasih kali lagi kita profit ya Hmm, B3000 dapat lagi cuy Kita profitnya di sini meledak di 3 spin terakhir ya Hmm, masih nambah King kali 28 Oke okay, nice, 67K <tuh> Kasih konek lagi kipasnya, cakep 857.000 total keseluruhannya guys ya Nice, so nice, nice, nice, nice. Covid gede-geda guys. Udah termasuk di sini, udah capek target lah ya. Modal sekian jadi demikian memang terbaik nih. GB 88. Nah, untuk kalian bosku jangan ragu ya. Langsung aja daftarin aja kalian di GB 88. Karena apa? Karena kalian bisa lihat sendiri, cuy. Dengan modal sekian jadi demikian, cok. Cari gratisan aja dapat selalu, guys ya. Memang terbaik nih, guys ya. GB 88 ya. Daftarin aja langsung. Oke, lanjut sisanya putaran lagi di bettingan 3K ya. Sisa 5 putaran lagi nih Saldo kita 839k Modal dari 67 Berarti udah 10 kali lipat dari modal Udah mantap banget guys target kita 10 kali modal ya Rupanya dikasih lebih Lumayan sih Oke disini aku naikkan eh aku naikkan aku turunkan pennya ya Jadi B1000 kita kasih 30 putaran Auto spin yang normal ya No turbo ya Kita selalu main no turbo ya Jarang kita pakai turbo Kadang sekali, -sekali di tengah-tengahnya ya <coughs> Berarti polanya itu guys ya, 10 10 30 30 ya. 10-nya 2 kali, 30 spin-nya 2 kali. Nice ya. 10 10 30 ya guys ya. Fitting-nya bisa lihat sendiri nanti di kontennya sendiri ya, bisa diputar ulang kalau kalian ketinggalan ya. Kelar dari 24 putaran ini. Nah, kayak gini guys ya. Kadang di tengah-tengah kita aktifkan turbonya, tinggal diklik doang. Langsung turbo ya. Kelar 20 putaran cabut cok WD lah. Profit udah di tangan guys ya Ngapain kita harus nafsu Kita harus ngejar yang nggak mungkin Nanti kalau kita naikin baitnya Kita ngejar Kayak seribu atau sejuta gitu Malah rungkat eh Udah mending segini aja ya Main safe Yang penting udah profit Oke okay. Thank you banget ya Untuk kalian ya Yang udah nonton dari awal sampai akhir Semoga kalian bisa Juga dapetin profit Seperti saya ini Dan jangan lupa ya Mainnya di GB 88 cuy ya Dan juga ya Seperti biasa juga di sini Terlepas dari itu semua di sini cuman sekedar hiburan semata, bang. Cuma sekedar hiburan semata ya, tidak boleh di tidak untuk anak di bawah 18... 18 tahun, dan juga ya, kalaupun ingin kalian bermain, cukup menggunakan dana kenakalan atau dana di luar kebutuhan pokok, oke? Okay? Nice banget masih dikoninkin kalian hafalnya, guys ya. Lumayan, lumayan. Nice. Oke, okay, kelar ini kita cabut alias WD. Oke, okay, masih dapat lagi di sini, 22 ribu. nice banget. Nah, cakep, cakep, cakep. Oke, okay, kelar ini, kelar ngitungan ini kita cabut guys ya. Oke, okay, memang terbaik nih GB88 guys, the best. Oke okay guys, kita akhirin dulu sampai sini, Pola, karena di sini mau cabut. Alis WD, thank you banget. Udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa mainnya di GB88. See you next time, dan bye-bye. Thank you guys.